Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi pemirsa Kali ini saya akan memberikan informasi terbaru Terupdate dan terpercaya untuk Anda tentunya di Amtasam 7 S News Madrasah Senawi Negeri 7 Lusung Selatan Melalui bidang sarana dan prasarana masih menggesa pekerjaan perbaikan jalan pesat Untuk asas jalan menuju ruangan kelas dan kantin madrasah di halaman belakang madrasah Bagaimana liputannya? Kita ikuti info selengkapnya. Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Sungai Selatan melalui bidang sarana dan prasarana masih menggeser pekerjaan perbaikan jalan rusak untuk akses jalan menuju ruangan kelas dan kantin madrasah di halaman belakang madrasah. Wakil Kepala Madrasah bidang sarana dan prasarana MTsN 7 Sungai Selatan Muhammad Asmias Agen mengatakan, pihak madrasah saat ini masih melakukan perbaikan karena nitaran tanahnya yang rendah. Dan diperparah dengan seringnya banjir. Menurutnya, pekerjaan pengurukan jalan ini terus digesah di segi ruas jalan. Pihaknya berupaya mengajar target pekerjaan yang telah ditentukan. Sementara kepala madrasah MT1 Julus Selatan yang dires agen desa ditemui di ruang kerjanya, mengatakan sebungan asas jalan penunjukan kelas dan kantin madrasah mengalami kerusakan yang agak parah akibat diuji banjir. Maka... Pihak madrasah melakukan pemeliharaan perbaikan jalan. Nah pemirsa, sekian informasi dari saya dan nantikan saya di informasi berikutnya. Saya Raisa Humaira peserta tim Kerja Humas yang bertugas mengucapkan terima kasih. MTSAN 7 JSS hebat, bermartabat, madrasah yang mandiri dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.